mengeluh dengan derita kenyataan pernah kau mengeluh Sampai-sampai Merasa tak berguna Hidup di dunia ah. Coba kau lihat Pojokan sana Mereka yang Seakan Terpinggirkan Dunia Namun masih Bisa berjalan dengan tawa dan canda hmm. Jika dibandingkan Kamu dengan Ku rasa jauh dari kata fakta Mereka yang rasakan kenikmatan bahagia Yang ku bisa dilihat Harusnya yang berat mengeluh dengan berita kenyataan Itulah mereka yang rasakan hidup keterpinggiran Akan bangku pendidikan yang tak pernah kenakan pakaian bermewah, yang tak pernah rasakan dinginnya AC di dalam. Yang tak pernah rasakan nikmatnya makan enak kamu dengan mereka ku rasa jauh dari kata fakta